Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bang Emet Sang Pelancong. Kali ini Bang Emet masih ada di Sumba, dan Bang Emet mau jalan-jalan dulu sebelum pulang. Nah, kali ini Bang Emet jalan-jalannya ke Bukit Lendongara di Sumba. Bukit Lendongara menawarkan landscape perbukitan dengan latar belakang laut. Area perbukitan hijau begitu menyejukkan mata, plus udara segar dan alami terasa di sini. Tempat ini juga sangat cocok untuk spot foto terbaik, terutama saat matahari akan terbenam. Kalau siang, cuaca cerah, coba nyalakan laptop Anda yang masih pakai Windows XP. Mirip kan? Bukit yang juga dikenal dengan Bukit Teletabis ini Masuk dalam wilayah Desa Karuni, Kecamatan Laura Jarak menuju ke sini, dari Tambolaka, Ibu Kota Kabupaten Sumba Barat Daya Sekitar 20 km Jalannya ya naik turun, naik turun, yang penting kita happy Ya begitulah, Bang Emet juga pasti happy kalau bawa mobil nyetir ke sini Karena jalannya turun naik, turun naik dan belok-belok dan sepi Di sekitar bukit ini juga masih banyak satwa liar seperti burung elang yang pas Bang Emmet datang ke sana sedang berterbangan ke sana kemari macam film Top Gun di adegan dogfight. Dan ternyata mereka memang sedang mengincar santapan. Apa santapannya? Belalang yang sedang mengintai kebun jagung dan singkong di kaki bukit. Jari tahu, tahu di setiap pikir malam tinggal duduk pikir Terlihat kau waktu kau lewat bukan jalan Kupang senyum manis bikin sehilang jalan Si umat cisa cuma bisa kau dari jauh Dari pikirku, mending angkat tangan kita goyang kasih slow, kayu ayun slow, angkat tangan naik turun naik turun yang penting kita happy. Dari para pikirku, mending angkat tangan kita. Tempat dulu ya, Bang Emet lagi di serbu ribuan belalang nih. Oke, sampai ketemu di jalan-jalan berikutnya.